Hey. Ya, yung, ini ya, kalau hmm. dia nih orangnya. Tidak, tidak saya iya, iya, saya, iya, le iya, nah. saya lebih deketin supaya bisa liatinnya. ya Hai, Nalak Saya duluan di sini ya. Tidak, Masa ini cuma pakai masker doang. Ini mau topik memulai yang mau karena lah, ya, ya, ya, ya. kenapa orang yang bantuin sih? Ada banyak orang di sini loh. Tapi orang kan enggak tahu dia mau maling. Ya. Tapi kelihatannya kalau udah kayak gini udah pasti seharusnya tahu lah. Masih cacah kau ganyan nih, Capa. Liat tuh. Eh, aku kaya wajah Ya malah bukanya dari itu. Besua ini manusia di dunia ini paling kesel Jangan betul. tutup dulu, rekamnya banyak, Pak. Kan. Iya, emang. Jadi kita masukin ke YouTube. Kenapa YouTube? Ini ya, biar orang-orang tahu itu maling. Ini waktu kita keluar ini, nih. Ya, sekarang ini mau lihat kuji, taruh. Aduh, saya nggak usah tangani lagi. Dibilang jujur, udah enggak? Berarti aku yang keleptikan, enggak ya, siapa? cewek Udah selesai enggak? Buat tega cuma, maksud makin tuh, saya selesai di sini ya.